Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi. Semoga sahabat semua ada dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan memaparkan mengenai asal-usul naga bandar dalam upacara ngaben di Bali. Apa sih naga bandar itu? Apa fungsinya dalam upacara ngaben atau pembakaran mayat, dan siapa saja yang berhak memakainya? Mari kita cari tahu dengan mengacu pada buku bapa Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Setelah sekian lama Ida Dalam Watu Renggong bertahta di Bali dan berhasil menciptakan masyarakat adil dan makmur, beliau masih belum puas. Beliau merasa risau karena keinginan beliau untuk madag pandita belum terpenuhi. Ida Dalam Watu Renggong mendengar bahwa di daerah Keling, Jawa Timur, ada seorang pendeta utama bernama Yang Angsoka, yang tiada lain adalah kakak Yang Nirarta keduanya merupakan putra Dang yang Semaranata yang menganut agama Buddha. Ide dalam waktu rengong ingin menjadikan Dang yang Angsoka sebagai nabe atau guru dalam upacara penyucian beliau menjadi pendeta. Untuk itu beliau mengirim utusan untuk menghadap sekalian menjemput Dang yang Angsoka tetapi dang yang angsoka tidak berkenan karena di Bali sudah ada adiknya yakni dang yang nirarta yang lebih pantas dijadikan nabe karena ilmunya lebih tinggi Sebagai jawaban atas permintaan Ida dalam Waturengong dang yang angsoka menulis karya sastra berjudul Semara Racana yang kemudian dibalas oleh dang yang nirarta dengan kidung Sarakusuma. Demikianlah, akhirnya Ida Dalam Watu renggong disucikan bersama para istri beliau yang diperkirakan sebanyak 200 orang oleh Dangyang Nyerarta sesuai dengan jenjangnya. Setelah dikukuhkan sebagai pendeta, Ida Dalam Watu renggong dianugerahi berbagai ilmu pengetahuan sebagai seorang raja dan begawan. Beliau juga hendak dianugerahi ilmu seperti layaknya Dewata, tetapi beliau tidak berkenan karena memiliki ilmu yang sangat tinggi akan menimbulkan beban. Beliau hanya memohon ilmu yang dapat menyebabkan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, Dangyang Nirarta rahi beliau ilmu ketuhanan atas anugerah dang yang nirartha ilmu ketuhanan ide dalam watu rengong dikatakan sudah menyatu dengan jiwa beliau namun beliau masih ingin melengkapinya dengan ilmu dari dang yang angsoka yang ada di jawa dang yang angsoka yang tetap menolak untuk datang ke bali akhirnya mengutus putranya yang bernama dang yang astapaka Sambil menyampaikan pesan penting guna melaksanakan homayatnya untuk kesejahteraan rakyat Bali, Dang Yang Astapaka datang ke Bali pada tahun 1530 Masehi. Kedatangan Dang Hyang Astapaka disambut oleh Dang Yang Nirarta di pasraman beliau di desa Mas Masgiayanar. Sang paman yang menganut agama Siwa menyapa keponakannya yang memeluk agama Buddha. Wahai anakku Astapaka, akhirnya engkau datang juga ke Bali. Dangyang Astapaka menjawab, ya Ramanda, ananda datang menghadap. Perkenankanlah ananda bertanya, mengapa Ramanda belum melaksanakan homayatnya? Dangyang Nirarta menjawab pertanyaan keponakannya dengan berkata, sebab belum ada yang merestui. Setelah Dang Yang Astapaka mengatakan bahwa beliau merestui, maka upacara homayatnya direncanakan segera dilakukan. Kemudian Dang Yang Nirarta mengutus benesa untuk memohon kepada Ida dalam Watu renggong di Gel-Gel agar Dang Yang Astapaka bisa bertemu. Akhirnya Dang Yang Nirarta dan Dang Yang Astapaka yang masing-masing menganut agama siwa dan Buddha datang ke Gel Gel dan disambut dengan upacara kebesaran kerajaan pada pertemuan itu ida dalam batu renggong merasa terketuk hatinya melihat penampilan dang yang astapaka yang masih muda dan sederhana namun memiliki kewijaksanaan sebagai guru loka Tiba-tiba terbersit keinginan Ida dalam waktu Rengong untuk menguji kemampuan ilmu kediamikan atau spiritual yang Astapaka. Diam-diam beliau menyuruh Abdi kerajaan untuk membuat sebuah lubang besar yang di dalamnya dilepas seekor angsa jantan. Lubang itu lalu ditutupi dengan taman bunga. Angsa itu bersuara keras sehingga dapat didengar oleh semua orang. Kemudian, Ida dalam Watu Renggong bertanya kepada Dang Hyang Astapaka mengenai suara itu. Dang Hyang Astapaka mengatakan bahwa itu suara naga. Dalam Watu Renggong tersenyum mendengar jawaban Dang Hyang Astapaka karena jelas-jelas itu suara angsa. Beliau lalu menyuruh seorang abdi membuka lubang tersebut, dan ternyata di dalamnya ada seekor naga besar yang menakutkan. Ida Dalam Watu Rengong dan semua yang menyaksikan jadi terkejut seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Dang Yang Astapaka lalu menuntun naga itu dan melingkarkannya pada tempat duduk raja. Ida Dalam Watu Rengong menanyakan apa maksud kehadiran naga itu. Nang yang Astapaka menjelaskan bahwa itu adalah Naga Banda yang nantinya akan menjadi wahana yang akan mengantarkan Ida dalam Watu Renggong kembali ke Budhaloka. Ida dalam Watu Renggong kagum dengan kediaman Nang yang Astapaka. Demikianlah, apabila kemudian ada raja yang mangkat maka upacara pelebonan atau pengabenannya akan dilengkapi dengan naga bandar sebagai sarana untuk mengantarkan armanya ke Sunyaloka. Setelah kembali ke peseraman di desa Mas, kedua pendeta itu melanjutkan pembicaraan mengenai homayannya yang kemudian diputuskan akan dilaksanakan di keraton Swecapura Gelgel kedua pendeta itu segera menyiapkan segala sesuatunya dalam melaksanakan upacara di utama mandala keraton dang yang nirarta berada di tengah api unggun tetapi beliau tidak terbakar sedangkan di madya mandala dang yang astapaka melaksanakan homayatnya di bawah pohon angsoka Api itu membubung tinggi dan menjilat-jilat, tetapi laba-laba yang ada di pohon itu tidak terbakar dan masih bisa membuat sarang di atas api unggun. Setelah homayatnya dilaksanakan, dikatakan tanaman pada tubuh subur. Pohon kelapa berbuah 200 butir setiap pohon, begitu pula padi di sawah menghasilkan panen yang melimpah. Semua itu berkat keberhasilan homayatnya dan keluhuran budi baginda raja. Langyang Nirartar dan yang Astapakal kemudian diberikan tempat atau peseraman oleh ida dalam batu renggong masing-masing di siku dan kebodan di sebelah utara jeruk karang kepatihan tempat tinggal Pati agung Kiai Batan Jeruk. Di Katiagan Siku, Dan yang Nerarta lalu mendirikan tempat pemujaan yang bernama Pura Pusah Brahmana Katiagan, dan di dekatnya dibangun pura Segening. Selain itu, dibangun pula setra atau kuburan dengan pura dalam Pengulun Setra untuk warga Brahmana beserta sisya seperti warga Pandey dan para Gusti Baletumba. Sedangkan Dang yang Astapaka yang berpasraman di Kebodan selanjutnya pindah ke budak kelingkaran Asem. Pada masa pemerintahan Ida dalam Bekung, setelah gagal memberikan pencerahan kepada kehebatan jeruk yang berniat melakukan perlawanan di Gel Gel. begitulah asal-usul naga banda dalam upacara pelebon di Bali, menurut buku Babadalam yang disusun oleh Cokorda Putra.